Hehehe Hehehe Hehehehehe Hehehehehe Hehehehehe HPnya Udah lewat dari 10 menit nih Hah? <Savazi> Oh, iya, iya, iya nah, Gitu dong <laughs> Ra, gantian dong Tadi janjinya satu video Kamu kan udah nonton dari tadi Sekarang giliran usah Iya, sebentar Ini masih satu video, Kak <laughs> bisa Pokoknya gantian Eh, eh. Uh, uh, uh, belum selesai, Kak uh, Udah lewat dari 10 uh, menit Belum selesai Cepetan, Ra, Enggak sini Ya, Kalau usah sih. Loh kan usah. Ya, aja. Emang kan usah. Kalau raranya ada aturan, kan gak bakal rebutan kayak gini. Ini semua gara-gara kamu, tahu Waduh. gak? <tuh> <tuh> <tuh> Uma, ini tadi HP-nya <tuh> ditarik sama kan usah. Eh, enak eh, aja, rara nih Uma. Lah, mau gantian nontonnya emang ditarik kan hmm. kalau masih terus rebutan begini, Uma nggak akan kasih pinjam HP ini lagi deh. Hmm. Kalau Abah tahu HP dari Abah rusak, gimana ya? Hah? Jangan, hmm. jangan Uma. Siara, deal ya. Oke, siapa takut? Nih, cap jempol di sini. Di sini. Hmm. Gimana ya? Tadi ada di sini. Uma. Hmm? Maafin kita ya. Gara-gara hmm? kita HP-nya rusak. Iya, Uma. Apa ini? Peraturan menonton HP Uma di hari libur. Satu. Pakai HP harus seizin Uma. Dua, boleh menonton video maksimal 15 menit, nggak boleh lebih. Tiga, tidak boleh rebutan, harus bergantian. Empat, kalau Uma minta HP-nya, Musa Rara harus mengalah. Lima, yang terakhir nonton harus mengisi baterai sampai full. Iya, Uma. Ini kita udah buat perjanjian dan nggak boleh dilanggar. Iya, Uma. Jadi kita nggak rebutan lagi deh, katakan Nusa, boleh nonton sampai 15 belas menit. Mm. Jadi Rara nggak ada alasan lagi bilang kan baru satu video, kan belum selesai, masih lima menit lagi. Mm. Gak ada, pokoknya selesai nggak selesai gantian. Emang Rara ngomongnya kayak gitu. Oh gitu. <laughs> iya Uma. Uma. Hmm? Ini Nusa sama Rara coba betulin yang retak, mm -mm. pakai plester. Plasternya warna pink. Teruskan Uma. Oh. <tik> <tik> Uma, jangan bilang-bilang abah ya Uma. Pipi please. Masya Allah. Terima kasih ya. Kalian udah berusaha memperbaiki HP Uma. Uma janji nggak akan bilang sama abah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Uma. Makasih ya Uma. <tik> Terima kasih ya, Uma. Uma paling cantik di rumah ini. Kalau ada maunya paling bisa tuh, Uma. Sekarang, kita nonton bareng yuk, Ayo. <tuh> eh, tunggu dulu. Hmm, kalian udah sepakat dengan perjanjiannya, kan? Kembali ke nomor satu, udah izin pemilik HP-nya belum ya? Astagfirullah. Iya, Uma, kita lupa. Hmm? Maaf ya, maaf, maaf banget. Umat sayang <tuk> yang paling cantik sekomplek ini. Masa sih <tuk> cuma sekomplek? <tuk> iya deh, paling cantik sejagat raya. Tiga, dua, satu. Ya, yep. waktunya habis ya, Kanusa. Sekarang, Riana Oh iya. Nira. <tuk> Mana? Tiga, dua, satu. Mulai! Oke. Okay. <tuh>